Mau inna ya pun Allah swt itu jalan-jalan ya pun petaturan Allah, ya pernah kejumperan kejumperan, kekompiran kekompiran, kepuangan kepuangan, kebahagiaan kebahagiaan tu nyakirat, muka-muka kengi nabarok, barokah pun pengajian, barokah ada para khusyshan, barokah para ulama, barokah para uliak, barokah para syuhada, barokah para solihin, barokah para guru, para bangsopo. Karena tambah baru ke umur, baru ilmu, na baru ke artanah, baru ke rezeki, nah, baru ke abad, baru ke anak foto, nah, baru ke keluarga, nah, baru ke santri-santrena, baru ke jamaah, nah, baru ke jam iana malam terang. Karena tambah tafikh sehidayah, pen Allah subhanahuwataala, jalan-jalannya penbatul Allah malam terang, ya, jadi gampang rezeki, nah, oleh rezeki sehalal, sebarokah. Muka-muka yang pernah husnul khati melancang umur lematat kalau benda karena Allah. Rancang umur, idil menyujung tinggi akaman Allah. Ibarna sehat, beres. Selamat, aman, dicucupan, dimusibah, dipilih, dimencana, rimlah petaka. Selamat dari petanah-petanah. Selamat dikatalim, nasyadalim, dari tingkir, orang yang setengkir, telap, orang yang setelap. Alanya Allah, lagang, lah, ganggu, rasa Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelin, hati, kotor, hati, petang, hati, kering, hati, kering, hati, lopan, hati, mati, hati. kalau mereka benar kuat iman, kuat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di nguni dalam pan dalam depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa merusak perjuangan-perjuangan depan para ulama setiap sebab setiap jalan setiap perantara keanggku kuat Islam umat Islam, ajaran Islam umat Islam menang Islam umat Islam. Normalan tar ilmu sebanyak semanfaat sebarokah perna tekah hadir ke laban hempang tercapai cita-cita dan -cita, sukses usaha pernah terkabul pernyunan-pernyunan. Ala hadhihi niat wala kulli niyatin sholihah wala niatil qabul wa tamami kulli sulh wa naili kulli maqmul rasul Habibina Abil Batul sallallahu alaihi wasallam. Aumul <saat> Al Fatihah -Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim amin ya rabbal alamin para pemirsa mitra pengajian banyu giro yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala alhamdulillah kita banyak bersyukur anjunan epon Allah subhanahu wa taala atas setiap kenikmatan kenikmatan lakon-lakon nikmat agama termasuk di antaranya eh, dalam sepanjang bulan Ramadan kita eparingin eh, atau ada kajunan epon eh, Allah, alasan-akib perintah-perintah, epon eh, Allah swt. Kepakusan-kepakusan banyak yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan melebihi bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan kita sholat. Al-Zikir, kelabuhan Zikir sebanyak. Ma'us al-Quran, kelabuhan terdarus. Menghentikan kelakuan-kelakuan, cuba kelakuan-kelakuan tusah. kepastikan kemaksiatan. Banyak tujuh ni, ni masjid. Iktikaf ni masjid. Hadir dah ke solat Jumat. Ben hadir juga dah ke solat. Solat berjamaah. Dengan pun lagi dengan adan. Tulimangkat ke masjid. Alhamdulillah. Sampai ke malam telas. Kita panikah. Bisa terus meningkatkan ibadah dek kajuna depon Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ini dalam bulan Ramadan mereka akan merupakan latihan untuk bisa menjadi kebiasaan kita dalam keseharian depon selas bulan Ramadan. Mening bulan Ramadan kita peneka giat-giat semangat untuk melakukan ibadah dari kehajuran Epon Allah. Al menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Membanyak zikir, membanyak mahasiswa Al-Quran, membanyak solat, membanyak ikatikab. Membanyak hadir dari Jumat dan Jemaah. Itu dimangkat ketika adhan. Kengpah dan kadang orang nikah kelopayan. Lupa daratan, mulai malam telas langsung nikelaki kebagusan sama sekali. La, telas lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, sekali. lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, Walaupun ingin tapi tak sunat. dengkateng tepak ning telasan kentoring ampunlah kebaik kecubaan-kecubaan pangala sekenceng saya kebaikan kanca ba setan sia salah kanca Allah ba kaja ben setan engkita nang engki ate na engki lesan anik apa he ibana program-program setan, proyek-proyek setan. Karena ampunlah masuk di barisan setan, maka sekaligus nikah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Amon ta kalau ben ke Setiap mari bulan Ramadan sampunlah semak Allah ni kepaham macam-macam macam-macam Allah taala selama bulan Ramadan sampai di budi dah pasangan masuk ke barisan depan setan sampai di budi dah panik kepah ngomso dek Allah benda ke akhir mana Allah taala jumma yakal fariqan al khabithan muta'aqidan ala muharabatillahi bil ma'asi fi sa'iriz zaman ketika fokusnya pun tepat dan dalam bulan Ramadan begitulah satarilah latihan di bulan Ramadan sebulan penting. jangan nah boleh maksiat pasti. kita butuhin seibekten kita nenang di dalam bulan Ramadan, cet seibekten kita nenang bulan Syawal kah? kan Dan pada Allah. Kita abek di tepat bulan Ramadhan. Abek di ka pasalah? Allah. Man Nabi kita abekten di bulan Syawal abek di ka pasalah? Juga kan Allah. Tidak sampai kita penikah. Meningi bulan Ramadan. Nika kun mpeceng sementara lestari nekak dintun. Nika pasanan. Bening kun sekater. Nengke lagi ibadah tapi sampai ngelakunin maksiat. Sebeg-begtiin kita neningi bulan Ramadan. Cep sebeg-begtiin kita neningi bulan syawal nikah. Pangiran tahu kan. Masa menteri nih bulan Ramadhan kita amper lebih mampu kuat. Kaku ya petik Allah Taala. Ketingderpak ke bulan Syawal kita tak kuat. Bahkan amu lain. Nga musuh dega kajunan itu pun Allah macam jauh dega kajunan itu pun Allah subhanahu wa taala. Mani alladhi ta'budunahu fi ramadhana. Wa ta'sunahu fi syawal. Saya dah. Saya sempat sampai bulan ramadhan. Bukan pasal recukan saya maksiatan sambian. Saya terlalu di bulan syawal. Kan pada Allah. Alay suhu al-karimul mannan. Kan cik Allah. Allah ta'ala rafi. Allah semahalampak. Dia kena kena kena. Allah. Senyap pernakkan nikmatan dan kekulehan sambalan kapi. Setiap saat kita mendapatkan nikmat dari ajunan Epon Allah. Masak nikmat siri ajunan Epon Allah kemudian Eku nak akui kan Allah. Kenikmatan nikmatan ajunan Epon Allah benih sajaan mesemah Allah, Pasajan sajaan macamuk Allah Taala beri kenikmatan-kenikmatan Allah Taala. Malah pasanan yang kebaik, memusuhi Allah. <tubah> liman akbal wa wa untung, untung akbala Allah syaitan ontong-ontong Allah siap siaga api tain syaitan sangat ontong orang panik. Berarti jangan sampai kita nikah. Kalau paham kipuruk. Ika ni serin ban Allah. Kipuruk ika cintaan ban Allah. Mangkana pasanan. Mulain. Ngemoso deka Allah. Sangka ban Allah Ta'ala. Ika moso. Allah Ta'ala. Ika bentuni. Man iman. Oleh na bulan Ramadan. Man iman. Kita ampun leparingin pengampunan-pengampunan sedang ajunan Epon ya Allah. Masa kita ni kapakit ngemasa boleh ke Allah. Mungkor ada keajunan ni ya Puan Allah. Kita nyon ka angkui abad tibik dan setuju umat Islam ka angkui kuwata Islam ban umat Islam jajan Islam ban umat Islam menang Islam ban umat Islam. Kau kuih kefokus nombat Islam. Kau kuih taufiq apon orang-orang Islam. Alayta tuhaqibat Allah Ta'ala. Adakah kelakuan-kelakuan. Serta cintaan Allah. Adakah kita-kita. Baik urusan tuanye maupun urusan agama. Pada pak dek lemah. Matur dek kajunan epon Allah. Rabbana la taj'alna finna tallil zalimin. Wahsibat aqda mana dan kafirin. Abdi-nah abdi abdina orang-orang sedowdy ya Allah. Banyak on Pakuat akhi tele makan abdi-nah abdina, abdi pemenang abdina melawan orang-orang kafir ya Allah. Kita doakan juga secara khusus tetan-tetan kita yang ada di Palestina. siapa lah berupaya berjuang berkorban demi keangkuy menjaga kehormatan umat Islam, kehormatan Islam, kehormatan masjid. Masjidil Aqsa sampai Masjidil Aqsa yang dikuasai orang-orang kafir semakin orang-orang Palestina tepan ditindas-tindas. Dan penindasan ini ke benikik huru terjadi, benikik huru dirancang dan orang-orang kafir. Ini kerancangan sejak beberapa puluh tahun yang lampau. Mereka terus menyusun kekuatan. Kangkui menggilas orang-orang Islam, injak-injak -injak umat Islam. Kembalaman ter-nasib, itu si tetap sampai terjadi nenek ini, negara kita, Indonesia. Orang-orang komunis, orang-orang PKI terus menyusun kekuatan, menyusun strategi. Terus mengumpulkan persenjataan-persenjataan, latihan-latihan perang, ganggui umat Islam, bisa jadi cuken, bisa terjadi cuken, bisa lebih parah boleh dari kak dintuh. yaitu pemurtatan-pemurtatan. Orang Islam mempun keluar dari agama murtad menjadi orang-orang kafir, Kita juga nyon tak kajunan ni pahala Menang Islam, cikguh jenislam. Kau tiislam, kakangkui sekejah. Siapa dengan ni? E. Palestina maupun cikguh ni ni nak Negara, Negara si Sebab Allah Subhanahu wa taala akan nolongin dia ke hamba-hamba-Nya pun menabi hamba-Nya berjuang di jalan Allah ikhlas karena ajunan-Nya pun Allah. Intansurullahu yanshurkum wa yatsabbit aqdamakum. Kita selalu mengucapkan ja Allah minal aidin wal faizin wal maqbulin. Malam kita akan termasuk ada ke orang si Aidin kembali ke Fitroh Aidin saya si telas kembali atelas boleh bekal datang panjang umur wal Faizin dan malam termasuk ada kawangsi orang orang seontong-ontong si se si sukses sukses orang si sukses minal aidin orang-orang yang saya sukses, saya beruntung. Enki termasuk orang-orang si iman, orang-orang sekecang hijrah. Nyinki dari satu tempat entar ke tempat lain demi keangkui perjuangan di jalan Allah. Orang-orang yang saya suka perang visabilillah dengan mengorbankan harta kekayaan dan jiwa raganya. Nika orang yang saya al-fa'izun. Min al-fa'izin. Orang-orang yang ontong untung-untung. Dan nika orang yang saya pengkitaran. Certa muka Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya. Jalan Allah min al-a'izin wal-fa'izin. Malam kita kento tahu. Men ajunannya pun Allah. Jadi orang-orang yang saya. Kembali. Tandik itu sah. Alfa izin saya ontong-ontong Saya rasa untung bernikah. Ini orang-orang yang seiman. Saya, saya kencang hijrah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan penyebaran agama atau pembentengan agama. Kati saya toles, saya serat dengan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat dupolo. Alladina amanu wahaja ruwajahdu fi sabilillahi biamwalim amfuzhim agzamu darjatan عندالله وولا إِكَهُمُ الْفَائِزُنَ. Kini kau orang orang yang faizun, faizin, orang orang si iman, suka berpindah. Tempat-tempat lain untuk menyiarkan agama untuk mempengaruhi kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Orang-orang yang suka berjuang, berperang, Visa Billallah, tidak mualihim, mufassihim dengan mengorbankan harta-harta kekayaannya dan juga mengorbankan jiwa-jiwa dan raganya. Itu adalah a'zamu darajatan indah Paling lebih tinggi, Lebih tinggi. kasih. Terima kasih. Temanku. A'juna ni pun. Allah. A'zamu darajatan indah Lebih tinggi kasih. Terima kasih. Temanku. Allahu la'ikahu mulfa'izun. Jadi orang-orang yang sifat Orang-orang yang sifat izin. Orang yang saya untang Inni jaza ituhul Inni jaza ituhul Yaumah bima sabaru anhum humul faizun. Cukan orang-orang sefaizun, orang-orang sefaizin, orang-orang seontong-ontong yang kita nikah orang-orang se sabar-sabar, orang sebersabar-sabar nikah, orang seontong-ontong. Si si si si Nika? si Dan yang kedalam uh, surat Al-Muminun ayat 111. Ini jazaituhumul yaumabimah sebaru annahum umul fa'izun. Sengkok malesen dek ke orang-orang banyak jirin idulah hari setiari ya. Apa ah, sih ketika sabaran, sabar naik waktu naik hiknanya orang jirin sabar. Dara memaksud sabar naikah sabar atas penderitaan, sabar atas... Bencana malapetaka. petaka. Support jugaan support dalam ngelakonin ibadah. Salah satu sangkei jaga Begitupun orang yang support ning keleki maksiat. Walaupun abah pernikah sangat terus ya maksiat tetapi ejak aja. ke orang sed termasuk kelompok alpha izin. Minal Aidin wal Faizin. Orang-orang seontong-ontong balasin kan Allah taala. Si kecukupan orang-orang se takut ada kajunan epon Allah. Atau ada kajunan epon Allah se takut ada kajunan epon Allah ni kecukupan termasuk al Faizin. Mantap kita termasuk adakah? minal Faizin. Artinya, atau ada Allah atau ada ke Rasulullah takut ada Allah Ben... Takwa ada kajianan Allah. Dalam surat An-Nur ayat sekar dua ada buki wa mai yu'ti Allah wa Rasuluhu wya'xshallahu yataqhi faulaikahumul faizun. Orang-orang yang sehatu ada ke Allah, orang-orang yang sehatu ada k Rasulullah. Bentak kok ada Allah Ta'ala. takwa ada kajianan Allah. Maka orang-orang yang orang-orang yang saya ontong-ontong, humul faizun. Faizin, orang-orang faizin. Orang-orang yang saya, ontong-ontong. Jukan kita malaman terdiri, orang-orang yang saya faizin, minal a'idin wal faizin. Kalau saya selamat taki dari neraka. Selamat taki dari neraka. Sahabun Allah Subhanahu Wa S.W.T dalam surat Al-Hashr Ayat 10 La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah Ashabul jannah tihumul fa'izun Tak penduduk, penduduk, neraka, penghuni, penghuni neraka, penghuni pada Penduduk-penduduk neraka penghuni-penghuni neraka Dan penghuni-penghuni sarkama Saya pada akhirnya Tak pada Kenapa itu? Kenapa? Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang se andik surga. kah? orang se ontong-ontong. Sabar Orang-orang se ahli neraka ni ke orang-orang se celaka. Selamat dari neraka. Masuk ke surga ni ke se orang se ontong, orang se sukses. Benereng sukses ne ke se banyak mobil aben. Ke banyak, Saya sukses mereka banyak, usaha mereka sukses banyak, mereka memiliki. sukses mereka, orang yang memiliki, ampun, tidak bisa ke suaranya jauh neraka, sukses Sebab kehidupan tuhnya panikah namun tipu daya saus Dalam surat Ali Imran ayat seratus belum pola Allah subhanahu wa ta'ala matabu Kulunafsin da'iqatul maut wa innama tuhafawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha'aninnari udkhilal jannata faqat faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul buruh di setiap orang area pakunya CPN kabupaten mati agak pilih, mati agak ganjaran ganjaran pendek berkali penuhin serang ajunan itu Nolos ampun di kiamat bu laku paman zuhdi anin nadi udah hilal jannah tafakat kehidupan dunia kehidupan dunia Aneka kun, napa nyaman? Gue ini mah yaumal qiyamah rokum, yoman kia mapan juga ane orang yang si antong, kipanikah selamat neraka. masuk ke saat gue malah pun jelas mata alukurur, jelas mata alukurur, kau di <dizi> dunia, kipanikah semata-mata. Kesenangan saya semu, kesenangan saya menipu, kesenangan saya menipu. Nekanin surat Ali Emran ayat seratus belum bolong, lemah. Eh dalam ayat selain orang yang sukses ini kenapa? Orang yang sukses besar, orang yang sukses besar ini kenapa? Ikibana gorang satu ada Allah Taala benda keutusan apon ni pasal akidah ke sarkan Allah Taala se indah senengin sehingga sungai-sungai mengalir di bawah ranjang-ranjangnya untuk selama-lamanya. Itulah al-fauzul azim. La tasabanna alladziina yafrakhuuna bimaa ataw wa yahubbuuna ayyhamadu wa yubun ayyamu ya lam tasalu Walah tazawuhum bimawadzatin min al-azab. Walahum azaabun alim. Al-Fawzul Azim. Keuntungan si aku. Keuntungan seluar biasa. Cik nyang kebe'an Muhammad. Kau orang-orang si ngapunga, ngapunga. Pola ni beri nikmat ban sekok kok bunga, punga. Madala sampe lu pada Orangnya oh, jadi tak ikhlas karena kok je tak ikhlas guntroya le muring apa sia lak konen malah. ya le muring ah, ya, Jadi ce sangka falata sabannahum bima fazatin min al azab jangan dikira itu akan luput dari siksa yang tak luput diseceng ki pegune siksa pegune siksa Orang nekun ngabunga ngabunga, kalau bantkan nikmatan tak kencang bersyukur. Terus sekecut anak fokus bant orang yang melebihin keadaan yang sesuangguna. Benda orang ngucap bo alem, pokoklah. Bapa benda orang ngucap bo tak alem, mukul aja tak ikhlas. Tak ikhlas kerana arjuna ni pun Allah nikase kotak yafruhu nabima atau wa yahibuna ayyuhmadu bima lam yafalu fala tazabanahum mimhum fazati min azab. al azab lahum azabun ali wa wale al fawzul azim ya terang lagi dalam surah annisa ayat seratus Allah. la bima lam yaf'alu min jannatin min Minta Khalidin haa dukhalidina fihaa Wadadika fawzul azim Nekah kesuksesan si Si aku Tapi sukses nekah ukur kelaban banyak artah Sukses nekah tak kena ukur kelaban Mobil kelaban Roma ke acordo dengan secara aku sukses success sempuan latar tertera dalam Alquran sukses menurut menurut Alquran quran Wala ina sabakum fadlun min Allah la yaqul aga lam takum bainakum Kalian takum Kum bayi Nak Kum, obyeh Nahum wajah Ta'inya Allah Ta'ni. Kuntum Agum, Fa Fuzza Fuzza Naudzima. Demi, Lalu nyapu ada ketimbang pi. Kalau diajunan Ibu Allah, menoleh Fadl bentang pi di Allah Taala. Oleh kalau Allah Taala, Maka orang orang jadi. Sekun tahu, apaan taji, sekun tahu, berjubah kejadian. bekal ngecak. Yang lepukannya paringin, fadal ban Allah. Kenapa fadal ini? Saya ingat tunjukkan ke desa, yang pergi bersih, yang pergi peras, yang pergi... Kenapa mana? Kekayaan-kekayaan lainnya. Maka orang yang bakal ngecak. Duh, tidak saya saking kok norok, ya tak ada lagi kok hasilnya. Sekun seberapa yang ada di dalam otakannya, ini sampai saya melolong. umat Islam penikah oleh kekayaan hasil perang epon, Hasil berperang bisa merampas harta kekayaan orang-orang kafir. Ternyata itu dapat. Aneka pasangan orang lain ni kacau, jauh sengkok norok ye. Ada yang pok pasaran ontong ye, kok pasang ontong je jauh sengkok norok ni? Tak norok tinggal lewa adalah Allah. Orang lain pun orang-orang yang say, sukses. Yang kita pada orang-orang sejujur-jujur, sehingga laku orang sejujur-jujur, pada kebakalan masa warku untuk selama-lamanya. Dan Ekarida ini serang ajanan Epon Allah. Dan orang yang tibi rido ada ajanan Epon Allah. Di dalam surat Almaidah ayat 130, Allah Subhanahuwataala memberi, "Hada yom yom fa ansad yiqina sidquhum al taum jannahun." <تصفيق> لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الخاليدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضو عن ذلك لمن خشي ربه Man yusraf anhu yaw ma'idin faqut rahimah wa dhalikal fawzul azim wa dhalikal fawzul mubi'n Surat Al-An'am ayat 16 Siapa-siapa orang yang selamat ta'aki dari azab, dari seksa Maka berarti Allah Ta'ala di de depan ini serga orang yang jiri ya Alamun orang yang saya selamat dari seksa Dhalikal fawzul mubi'n jadi pen tah oca sejelas kefokusan. jelas jelas tepat jadi oleh, oleh orang seoleh kesuksesan besar eki panika mana bi orang-orang panika boleh ridan Allah Subhanahu wa taala boleh surkuban boleh Allah Allah a'dallaahu Allah jannatin Allah taala orang-orang mukmin laki maupun mukmin bini ajeji di bawah Ranjang-ranjangnya mengalir air-air sungai yang beraneka macam-macam empat orang pendekah pekal dikakalkan dan yang tempat semul jawabnya pekali beri kedudukan sefokus. dan yang suar kagel bencukan orang seontong iki panika oreng-oreng sing sampun mempersiapkan dipersiapkan swarga serangan ajunan epon Allah orang se disiapkan swarga ban Allah taala il at taubah ayat belung polosanga a'addallahu lahum jannatin tajri min anha. al anhaoo intahdhal anhar fiha wa tayyibatan tayyibatan fi ad ayat ke-10 dua surat atau sangguni Allah ta'ala ta menyiapkan orang-orang mukmin laki dan mukmin-mukmin bini Si di bawahnya apa nih Kak? Indah. Sebab mengalir di bawahnya apa nih Kak? Aing si macam-macam. Aing susu. Aing matu, Aing tabat. Aing si macam-macam. Jukan orang-orang yang sedang ada dalam perjuangan. Ini orang-orang yang sedang sukses. Orang-orang yang sing ada dalam perjuangan. sing ada, nolongin orang-orang yang sedang datang dari Mekah. Aku nolongin ke orang-orang yang berjuang. Abang tiba juga kencang aku meninggalkan kampung halamannya ini gangguing oleh proses. Kesuksesan sukses kesuksesan tinggi. Kita nika orang orang mana biampun lah norok. Dahkah orang orang sedang ngada ngada ngada al awalun al akhirun as sabiqun al muhajirun. Al-lazina bayak tumbihi, wadhalika huwa al-fuzzul alim. Menurut siapa jual beli ban ajunan ibuan Allah. Kini ke keuntungan si aku. Jual beli ben Allah, banikun ke malaikat dekanan. Banikun ke para nabi, banikun ke para wali. tapi langsung ke ajunan ibuan Allah. Jual beli sering ajunan epon Allah. Ya Allah ta'ala apa ini ke? Apa eh? Belajarin. Kenapa sih teti laku kebukus dan kita maupun kalau akan kita balasin benda Allah. Ta'ala. Jadi kita apa nih kawal cuba ni. Model yang kawal cuba. Maka Allah di bayar tumbi. Wa dalikahu al fauzul azim. Orang-orang se acual beli kalau bank bagus nih jadi jadi keuntungan si aku dalam surat Yunus sebentar keempat lahum walbushra fi fil hiyat dunya wa akhirah la tabdhir al-kalimatillah, itu adalah kekuatan yang Tetapi kabar gembira dalam kehidupan dunia bening akhirat kalau ben ngoleh, kenapa si cenciki serang ajunan Allah ben, kenapa sih cenciki ben Allah ini kata akan berubah lagi lah tabdi, lali kalimatilah tak ada perubahan, takkah cenci cenci nak Allah. Yuslihu lakum amalakum wa yawfir lakum zonobakum wa mayut illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Allah Ta'ala apa Ta ini? Menyiapkan. Amal-amal Matepak -amal. Allah Ta'ala Ta matepak deka amal-amal Tiba-tiba kapi. Ben mengampunin deka satu tusia Tiba-tiba in kapi. Sapa-sapa orang ada ke Allah. Atau ada ke Rasulullah Maka ada yang jirongkul mendapatkan keuntungan kerabahan. Keuntungan saya Raja. luar biasa Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika suksesan kak itu benenye perkara ben tes teh kalau banyak pasien nah muncul kun nyerebkeun kun tal talan keluarga mereka banyak tunyian. Namun tak nombor kesenangan. Tak nombor ketenangan. Dalam jiwa. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi... Kita apa nih kaya Allah, jalan ja Allah min well. well, al aaidin bel faizin. Ditambahin boleh, wal Maqbulin. wal makbulin. Jadi, kalau mentera balik kita seboleh. Ben Melar Mandar masa orang-orang Si Ontong mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan Ontong cukang kelaban No like keperluan bulan Ramadan sampai bisa terlaki dak kah bulan Syawal. Kemu Amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbalalamin. Allahu asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qa'im biyakulai ma taqadilah farajah Allahumma salli alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma salli alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Qa'im biyakulai ma taqadilah farajah Allahumma salli alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Qa'im biyakulai ma taqadilah farajah Allahumma salli alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Qa'im biyakulai ma taqadilah farajah Allahumma salli alaihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Qa'im biyakulai Allah ma'analahu walilajin hakim. khairu al amma illahi insyaallah kita akan keep setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi serta yang sama insyaallah kalau ban di depan Allah semoga nanti saya mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan maupun dari inai pun Allah amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa